Baik, kali, kali ini kita akan bahas kunci jawaban di halaman 156 Bahasa Indonesia kelas 5. Baik, di sini ada 5 pertanyaan dan ringkasan yang perlu kita jawab. Kita jawab dari yang pertama dulu. Siapa nama tokoh yang dibahas pada teks? Jawabannya adalah Mbah Sadiman. Soal nomor 2 apa yang diinginkan sang tokoh jawabannya adalah hutan bukit ampiangan dan gendol kembali hijau soal nomor tiga apa masalah yang dihadapi tokoh tersebut bukit ampiangan dan gendol gersang karena penebangan liar soal nomor empat tindakan apa yang dilakukan tokoh tersebut jawabannya adalah menanami bukit ampiangan dan gentol dengan beringin. Soal nomor 5, bagaimana keadaan desa Geneng saat ini? Desa Geneng menjadi hijau dan tersedia banyak air bersih. Ringkasan yang dapat kita buat adalah Basadiman adalah seorang warga Wonogiri yang menginginkan daerahnya menjadi hijau dan mudah mendapatkan air bersih. Sayangnya, daerah tempat Tinggal bukit Ampiangan dan gendol gersang karena banyak penebangan liar. Mbak Sadiman akhirnya berinisiatif menanam dan merawat ribuan pohon beringin. Berkat perjuangannya, kini daerahnya menjadi hijau dan dialiri air bersih.